Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Diva Nanyar Mursit Dengan NPM 218 Saya mahasiswa Psikologi Universitas Islam Tia Wangkatan 2021 Hari ini saya akan menjelaskan Psikologi Industri dan Organisasi Dalam mata kuliah pengantar psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris Espesi MSI Dimulai dari pengertian psikologi industri dan organisasi menurut para ahli Yang pertama ada Blum Naylor, Menyebut psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri Yang kedua ada Master Bird, Menyebutkan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari perilaku dari manusia di dalam dunia kerja Ketiga, KS mendefinisikan Psikologi Industri dan Organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya. Lalu, Teori Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama, Teori Klasik Teori ini menjelaskan organisasi sebagai lembaga tersentralisasi, petunjuk yang diberikan bersifat mekanistik struktural tanpa adanya kreativitas. Dalam teori ini, manusia dianggap seperti mesin, di mana dapat dipasang setiap saat dan diganti sesuai dengan perintah pemimpin. 2. Teori Neoklasik Teori ini menekankan aspek sosial dan psikologis karyawan yang menjadi individu atau kelompok kerja. Hugo Munsterberg yang menulis Psikologi and Industrial Efficiency menjadi salah satu tokoh penjentus neoklasik. Teori klasik diawali dengan percobaan Hawthorne. Yang ketiga, teori modern Teori ini muncul dari ketidakpuasan akan dua teori yang muncul sebelumnya Teori ini merupakan perpaduan dari teori klasik dan teori neoklasik Teori modern banyak melibatkan unsur organisasi bahkan semua unsur organisasi Menurut teori modern, semua unsur organisasi bergantung dan menjadi satu kesatuan Kemudian ada tujuh, spesialisasi psikologi industri dan organisasi yang pertama, psikologi personalia. Yang kedua, psikologi konsumen. Yang ketiga, perilaku organisasi. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, analisis jabatan. Yang keenam, ergonomi. Dan terakhir, psikologi sumber daya manusia. Lalu, peran psikologi industri dalam organisasi. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi merupakan suatu upaya untuk mengajak orang yang sesuai kualifikasi untuk melamar suatu pekerjaan. Kunci keberhasilan rekrutmen ditentukan oleh metode yang digunakan dan pemenuhan target pelamar. Yang kedua, sikap kerja. Sikap kerja meliputi kepuasan kerja, komitmen, organisational citizenship behavior, and antisocial behavior in workplace. Yang ketiga, training dan pengembangan training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang, yang terakhir penilaian kerja. Penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja individu dalam periode tertentu apakah semakin baik atau semakin Kemudian ada empat ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu yang kedua, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Yang ketiga, perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Yang terakhir, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Lalu, objek kajian psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, organisasi. Membahas mengenai organisasi mulai dari desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi. Kedua, kelompok, meliputi proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi dalam kelompok. Yang ketiga, individu, berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dalam organisasi. Lalu ada tiga aspek psikologi industri dan organisasi Yang pertama personal, yang kedua organisasi, dan yang terakhir faktor manusia mohon maaf bila ada salah kata sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih